Hai YouTube, saya Sean ha? Okay, so kalau anda nampak muka Sean ni sekarang Dah macam bengkak oh, Mata bengkak, hidung bengkak Memang semua bengkak dan suara pun macam garau Kenapa? Kerana sekarang baru pukul 3.45 Dan uh, hari ni 26, 26 April lah So kenapa Sean bangun pagi-pagi ni kerana Sean nak membuat cabaran lah Iaitu sekarang kan bulan Ramadhan So hari ni Sean nak try berpuasa uh, satu hari um, Sean nak uh, follow lah kawan-kawan Muslim kita kan Sebab sekarang Ramadan memang kena, semua kena berpuasa kan sebulan Tapi Sean tak adalah nak buat sebulan kita buat sehari Kita nak try lah Uh, pengalaman berpuasa sebab Sean ni dah berpuluh tahun hidup di Malaysia ni ini first time lah rasa nak try berpuasa um, dan juga Sean sudah ada lah buat sedikit lah sedikit bacaan bukan kebacaan lah artinya mendapatkan maklumat lah mengenai puasa ha, ini Go Jing Wei ya ini Go Jing Wei ni pemain badminton pesorangan uh, Malaysia lah. So dia pun puasa untuk sehari uh, Boleh kata ini pun salah satulah sebab kenapa Sean nak ikut kerana dipengaruhi lah oleh dia ni So dia dia bagi tahu empat perkara lah yang tak boleh dibuat sepanjang uh, bulan puasa ataupun sepanjang puasa lah Yang first tu walaupun dia tulis Chinese lah Yang first dia kata uh, tak boleh makan dengan minum, time puasa lah yang kedua tak boleh ada sexual activity. Uh, yang ketiga ni tak boleh apa lah. Saya tak tak tak, tak, tak faham bahasa mandarin. menstruin hmm, lupa. Yep. Oh tak boleh cakap perkara-perkara tak baik lah. Dan yang last tu tak boleh minum. Uh, Tak boleh minum arak dengan tak boleh nak merokok ha, Itu dia Inilah empat perkara yang dia kata tak boleh buat dah Dah sepanjang masa puasa ni lah Okay So kita kena panggil apa lah Bersahur kan sebelum kita berpuasa tu Pagi sebelum matahari terbit tu Kita uh, boleh makan, minum, bersahur So uh, ada saya tanya geng-geng dalam grup lah Dalam grup Uh, bersahur tu paling lewat pukul berapa uh, Orang kata sebelum azan ok so azan biasanya pukul 5.40 lebih ke 50 lebih lah so sekarang Sean pun nak bersahur dulu tapi rasa uh, nak tanya awal-awal pagi macam ni yang biasa korang bersahur pukul 5 kan pukul 5 pagi sekarang Sean ni <laughs> dalam <gul> dalam apa pukul 3 lebih je Tak sampai pukul 4 lagi So bersahur biasanya kurang makan apa apalah So saya rasa tak lalu makan kan Berhubung pagi Lepas tu tengok muka pun Macam hantu lagi Tak bangun lagi So saya try lah Makan apa yang boleh Jom kita tengok apa yang ada di dapur Alright so kita tengok apa yang ada di dapur lah So, bagi-bagi ni tak nak masak lah Kita makan ni saja hot cup Kita makan dua lah Alright, hidupkan mesin dulu Sebab nak air panas Tapi sebelum tu, ini yang penting lah uh, Sean ni memang ada hidap penyakit thyroid, So, memang kena makan ubat ni lah Nama ubat, karmazole Kena ambil dua biji Alright Lepas tu Ini uh, Detox Artinya Detox Untuk lung lah. Sebab Kalau anda ada follow Sean Memang anda tahu kan Sean ni uh, Dah kena covid uh, Beberapa minggu lepas So Long covid lah Artinya side effect covid tu Masih ada Masih ada batuk-batuk sikit lah So Kena ambil detox uh, Untuk Lung-lung tu Pena apa lah Baru-baru Ini juga Ini Yang Chinese punya lah So Ini untuk Apa Moisturize kan uh, Moisturize panggil apa Moisturize lah Melembabkan uh, balik Kita punya paru-paru Ini detox Okay Dua ni kena ambil Lepas tu Ini juga kena ambil Inilah uh, Ubat yang saya kena ambil setiap hari Dan ini supplement lah Consider supplement lah Alright Dan yang satu lagi Ini So vitamin C So ini kena ambil jugalah Nanti kita ambil So sekarang Ini dah siap Kita Prepare ha, Untuk buat hot apa hot cup kita lah. Dah bertahun-tahun nak makan So ini saya prepare Semalam lah So beli dua Sebab Sean memang nak buat aktiviti Harian Sean lah, sebab Sean kena kerja Lagi kan, so kena makan Banyak sikit kot Alright, kita prepare Okay Kita banjo Vitamin C dulu hancur vitamin C dulu ubat ubat ni makan sebiji je sehari Ah bukan sehari dua satu pagi, satu malam ini pun sama satu pagi, satu malam sambil-sambil tu kita prepare kita punya hot cup weh hot cup weh dah lama tak makan ni eh dah tak ke? Masih sama lagi apa yang ada dalam ni? Sama la kot ni Si. Kita prepare kita punya hot cup. Ho, uh, make hot cup. Dah lama tak makan Untuk sini. Tekan air panas. Panas. Ki. Okay dia kena kena sikit perencah perencah tu. Okey. So kita check punya punya mee eh. Kita punya mee sudah siap ke belum? Hmm, waiting. Alright, sudah siap. So makan mie cup ni kan. Ah kena pakai dia punya ni lah. So dua lah Sebab nanti Sean nak pergi kerja. Kerja Sean tu memang mencabar lah juga. Dan sebab dah kena covid ni, so memang badan tu dah macam lemah sikit lah. So, saya pun risau lah sama ada saya mampu ke uh, untuk berpuasa sepanjang hari ke tak. So, kita tengok macam mana. So, kita makan dulu. Bukan makan, kita panggil bersahur dulu. Jom. Hmm. sedap-sedap kita minum sup sikit dah memang bertahun-tahun tak tak pernah makan lah biasa makan Maggi tu ada lah tapi ini memang jarang so anda ada apa-apa tips ke kalau nak bersahur ni nak bagi bertenaga sepanjang hari kalau tengok iklan perokal kan lepas tu ada dengar kata member ambil rumah so ada apa-apa tips lagi Okay. Kita sudah bersahur hmm. Sedap sedap sedap sedap Okay guys So memandangkan sekarang Baru pukul 4.15 pagi ya uh, Selepas bersahur tadi Takkan nak, nak terus pergi tidur kan Memang bercadang nak tidur jugalah So Apa yang kita nak buat Kita pergi main game Kita main game sikit lah Alright, moon to kepada peminat-peminat Mobile Legend lah Ah, bolehlah kita layan sikit. Dah main 1 2 game nanti. Ah, Sean nak pergi tidur balik pula. Awal-awal pagi macam ni ada je orang yang main Mobile. A few moments later. Difi. Ah. Hai pagi, selamat pagi semua So Sean dah bangun eh? Sekarang nak pergi kerja pula So dah Sekarang 9.54 So memang biasa uh, Tempat kerja shon tu Mula pukul 10 Tapi saya memang uh, Biasalah, dah biasa Akan lewat sikit Saya sampai sana orang pukul 10.30 ke Sepu, uh, ke Kesebelas lah Orang-orang macam tu lah Saya memang lewat sikit punya So biar mereka yang set up dulu So apa kerja Sean ha, ha, ha. Ini kerja Sean sekarang ah Alright So kalau anda nak tahu Memang kerja ni mencabar Dia memakan tenaga sepanjang hari ya So ini adalah uh, Kedai detailing lah Kereta Nak kata cuci kereta pun boleh Nak kata detailing pun boleh So Jom kita sama-sama melihat apalah yang Sean akan buat sepanjang hari sambil berpuasa. Lah. Alright, jom kita pergi kerja. Hello Sunday. Morning. Good morning. Hello. Ay ay no no no. Sunday. Hello. Good morning, Sunny. Hey. Huh? Hello. Bye-bye. Bye-bye. ni dia Sean dah sampai tempat kerja lah ataupun ni syarikat syahn lah. Uh, nama company Cleanco Auto Detailing ah. So sekarang dah 10.43 sampai sampai je Ah uh, ni rakan kerja saya dah mula mencuci ah kereta ni. Alright. So rajin noh cuci nampak. So nantilah saya bantu. Sementara tu kita buat tour sikit Nah ini, ni lah nama company kami ya, Klinko Auto Detailing. kepada anda yang duduk dekat-dekat dengan desa petaling KL, ah bolehlah datang. So ini apa yang kami offer lah, selain daripada ni ada juga yang lain lah. Ada cuci-cuci, interior polishing. Uh, Suramik coating, uh, interior, eh, polishing, interior, uh, car seat, antibacterial, semua ada lah. Apa-apa yang apa yang auto detailing buat kita ada lah. Cuci engine ke apa semua. Kalau korang nak tengok, kita punya Facebook. Anda search saja, Klingko Auto Detailing. Korang akan dapat lah. Alright. Nanti saya tolong lah, bantu cuci. Nah, tengok ini eh, kasut. Air eh So nanti kita akan Uh, buatlah sepanjang so, hari ni Kena pakai glove dulu eh, Dan jaga tangan Supaya tak adalah kotor Macam mekanik <laughs> Kuku hitam kan uh, So Kena jagalah Mereka tu memang tak jagalah Mereka memang hebat Tak kisah jari tu kotor macam mana pun uh, Pishon ni memang Cerewek sikit lah. Memang oh, saya pakai Nampak professional Semua? Hwasa saya lah makan? tidak lah, tidak makan Tidak makan, 看看 應該沒有的 我暈暈, 我暈的時候, <笑> polish sorry polish wax polish wax saja lah wax sajalah polish lah polish ya itu po polish satu kereta itu you kata tu ada, -ada, ada, ada, ada so disebabkan ada kerja polishing kita keluarkan barang untuk polishing ha. so ini machine DA ya dual action so biasa polishing machine ada DA dual action dengan rotary So ini Antara mesin yang kita akan guna Lepas kita keluarkan ubat pula So di sini Semua ni ubat-ubat lah Polishing Artinya kita punya polishing compound lah Kita ada guna Meguiar, Kita ada guna Ini daripada China Memang popular punya brand Kita ada guna barang daripada Austrian Dan baru-baru ni kita ada try lah Barang daripada MTX Haa, tengok macam-macam lah Kita bergantunglah kepada Kesesuaian lah, mana yang patut kita guna Kita guna, sebab setiap Kereta ni, cat dia berlainan So, kena R&D sikit lah Kita akan polish, kita try Mana yang sesuai, pad mana yang sesuai Mana yang compound yang sesuai Dan kita akan guna yang tu Haa, macam tu lah Dia bukan kereta, setiap kereta sama Haa, hari ini Ada polishing Maybe Tak adalah penat sangat Kalau cuci kereta saja memang sangat penat lah. Kalau polishing boleh rehat sikit lah. Bukan rehat lah kerja dia ringan sikit Walaupun masa dia lama memakan masa Tetapi uh, Taklah seteruk macam cuci kereta Sekarang 11.25 okay, Masih ada lagi 7 jam 8 jam lah. Kita berpuasa lah. Sekarang keadaan Sean masih lagi ok Tak rasa penat Tak rasa apa Ini masih awal lagi kot Ok, kita sambung balik nanti Cuci dan vacuum sajalah So inilah kerja harian Sean ya. Kadang-kadang memang non-stop, kena cuci, kena buat detailing semua. Kalau weekday memang boleh rehat-rehat sedikit lah. Kadang-kadang lah. Kalau weekend ah, anda tengoklah kita punya Facebook lah. Memang non-stop punya beratur banyak. Okay, Alright, so polish. kita mulakan kerja polish ya. Eh. Okay, so sebelum uh, polish tu kita kena check keadaan Dululah lah. Salah dia. Jadi kita pakai lampu yang ini untuk lihat dia punya salah salah ataupun uh, dia punya apa? Kita panggil show mark lah. Ini web ataupun spider web atau macam-macam lah orang panggil. Ha, macam ni. Kita tengok satu kereta So keadaan Consider teruk Kalau anda boleh nampak lah Bodi semua memang Adalah okay. Teruk lah Atas Sama lah satu bodi Cuma yang bagusnya dia Tak adalah calar Yang itu kita panggil sure mark Sure mark tu boleh hilang Cuma yang calah je, yang kisah sikit tapi kereta ni consider licin lah. Dia tak takde lah calah-calah. Tengah kemak dia banyak. Alright. Dan macam tutorial mengajar polishing kereta pula eh. Kalau kurang minat, 9KLin buat satu episod lah. Cut untuk penjagaan kereta ataupun polishing ni. Alright. Kita mulakan dengan hood dulu lah. Section by section. So kerja polisin memang makan masker tak boleh lagi. Memang makan masker. So satu kereta ni. Tergantunglah kepada berapa step ataupun berapa proses yang kita buat. Kena buat daripada tiga lima jam boleh sampai yang panjang hari ya, terutama kalau warna gelap macam ni. Nak cakap sikit perasaan uh, Hari ni Sean bertanggungjawab Untuk polish saja, So kereta ni kita pusai polish Cuci tu bagi kepada mereka So kuranglah sikit penat Tapi rasanya dah harga lah. Dah harga tu memang teruk sangat lah Lapar adalah sikit Tak adalah banyak Tapi dah harga tu memang teruk lah. Kering lah So sekarang 4 lebih Lagi 3 jam lebih lah harap saya boleh terus petang. <laughs> Sebab tengok peluh pun dah kering. Eh. Tak berpeluh lagi. Biasa saya berpeluh agak banyaklah juga. Tak adalah sampai meleleh-leleh. Tapi banyaklah juga. Sekarang, maybe dah air dalam badan dah kurang. So, berpeluh pun dah kurang. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. 2,000 tahun kemudian. Ok guys, so sekarang dah 6:23 Sejam lagi kot Berbuka kan Tapi kereta satu masih lagi Trying, satu cuci Belakang sana beratur 1, 2 3 sama 4 kereta merah Kalau anda boleh nampak So saya memang ada kerja lain nak buat Nak pergi post barang kejap So sekarang saya nak pergi post barang Ok, so sekarang kita berjalan Pergi post barang lah Nak pergi store, store berhampiran Tapi rahsialah Store saya tu Sebab kalau orang datang daripada channel Blastermania Korang tahu kan apa yang Sean buat So memang kena rahsiakan lah Okay sekarang kita pergi So ini dia store Ini meja yang biasa Sean buat apa Unboxing So ini dia set ringkas saja. So sekarang kita kena balut belak uh, Orang kita tak banyak 2 ke 3 unit saja Sebab you tahu lah sekarang Sean dah memang slow down Dalam jualan part time yang ini Okay that's why slow lah Okay Sean berjalan lah membawa 3 pasal Berjalan lagi menuju ke J&T ya. Kenapa berjalan dan tidak bawa kereta? Kerana di depan sana ada bazar Bazar Ramadan So memang Kalau bawa kereta jam Sangat jam Nak pergi balik pun jam That's why jalan mengikut Belakang So Jalan ikut belakanglah, Cepat sikit Tapi hari biasa okey lah Hari ni memang Dah rasa penat gila Memang penat uh, Rasa nak minum tu Sangat Sangat-sangat Terasa sangat nak minum ah Sejak dari pukul 6 lebih tadi 6 lah 6 Dah rasa nak makan lah Nak minum Bukan nak makan Lapar tu tidak Nak minum je Sekarang 6.50 So berjalan ni pun dah Tercungap-cungap Haa okay. Letih okay. eh Sikit lagi Nak sampai je Nanti lah ya. Maybe disebabkan Sean ni Baru sembuh lah Tak lama Daripada Covid lah Biasa pun dah rasa Penat Hari ni puasa Dan kerja macam buruh lah. Buruh kasar Dah kerja daripada pagi sampai sekarang non-stop lah Memang penat lah Okay jumpa pun TNT Alright Sampai pun Ah, oh, penat. Dah Dahaga, rasa nak minum. Di sebelah ni ada kerepek makan pula. Oi, memang. Ni puasa ni nak menguji tahap kesabaran mengawal kehendak kita kan. Ha, ngamlah tu. A few moments later. Okay, guys. So, sekarang dah 7.45 ah. Saya tak tahu lah, Dah buka ke belum Ik Ikutkan Sudah kan Kalau Sudah Sean nak mula minum lah Memang tak tahan lah So sekarang saya pergi Depan ni restoran FFC So saya tengok Okay Mereka ni dah mula makan lah Minum Okay dah Tak boleh berbuka lah Okay so Sean punya mission Consider Success lah Uh, memang rata gila lah Yang harga House Okay so ni ofis Sean Sorry lah Dia memang macam ni lah Setiap Kelang kabut Pucat kocing So Ising Tengok Kerja masih ada lagi Di luar tu So uh, So nak minum Penat -penat. ah, Penat-penat Apa ni Nampak tak Mini Mini refrigerator Ah, ini saya prepare. Ini yang saya sediakan pagi tadi. Ah, eh. buka baru lagi, belum buka lah. Dah tunggu seharian. Ah. So, kau nak minum lah. Adoi. Oh. Ah, satu tangan tak boleh. Ah, bunyi dia. Oh. Ok sekarang 747 lah Dah membuka lah Kalau tak kantoi pula poster Tak baik lah Ada seharian menunggu kan eh, Bertahan Patut minum air Air apa Air kosong dulu kan Tapi tak nak lah. Ah Ah, ah. Okey. Dah minum segelas ah. Huh. Oh. Tambah lagi. Okey, so kita minum slow-slow lagilah. Ya. Oh, Wah, terus minum air dah berperlo. Apa nak? Tadi memang dah kering kontang. Dah tak ada air dalam badan. Minum terus keluar. So, saya rasa Ujian lah, ujian umat Islam lah. untuk berpuasa ni seperti yang dinyatakan adalah untuk menahan kehendak lah dan juga ada apa perasaan reborn lah hidup kembali setelah berpuke. So perasaan nak minum air tu memang teruah, memang rasa nak sangat sebab kerja show ni memang consider pakai tenaga lebih ya banyak. Kalau kerja biasa-biasa, kerja office saya rasa tak adalah teruk sangat tapi ini memang teruk sangatlah So, tengok sebaik saja minum air, peluh terus keluar Tadi memang dah tak ada air dalam badan dah, kosong lah Minum saja, terus keluar Okay Masih kacau <laughs> Okay, saya nak buat pengakhiran lah ni So, setelah sehari berpuasa lah uh, Saya rasa pengalaman yang best Wah, perlu banyak pengalaman yang best lah sebab dah mengalami ya, macam mana Rasa kehendak tu tinggi sangat dan kita nak apa? Nak memenangi lah, ataupun kontrol lah kita nak kontrol kehendak tu. So kalau dalam sebulan berterusan berkali-kali kontrol, kontrol, kontrol, maybe lama kelamaan memang kita dapat lah mengawal nafsu, menahan. Kehendak kita yang lebih lebihlah So saya rasa ini adalah tindakan yang bagus Tetapi kalau awak tanya Sean Nak puasa lagi ke tak Kalau bukan kerja macam ni, teruk macam ni Boleh je, tak har Hari-hari puasa pun boleh kan Tapi disebabkan kerja macam ni uh, Tak sesuai lah, bagi saya memang tak sesuai lah Lebih-lebih lagi Sean yang dah kena covid kan Okay uh, Rasa letih lah, memang letih Tak tak makan, tu lagi letih Tak minum, tu lagi penat Memang susah So saya memang salut lah kepada Abang-abang semua ataupun kakak-kakak Semua macik-macik, pacik-pacik Yang berpuasa sebulan Yang mempunyai azam Ataupun kekuatan untuk berpuasa tu Memang uh, best lah memang best. Salut lah, salut Okay, bagi saya dah Dah uh, Mengalami ataupun dah ber, Macam mana nak kakak Dah, dah experience lah dah, dah rasa puasa macam mana kan Dan rasa memang Coca-Cola ni lebih sedap lah Berbanding hari biasa lah. Ah, Memang best Ok saya rasa sampai di sini saja Kepada anda yang baru saja mengikuti channel Sean The Mania Silalah subscribe lah Subscribe dan tontonlah banyak-banyak video lepas-lepas Supaya menunjukkan tanda anda menyokong Sean lah So saya akan teruskan membuat video-video yang lebih menarik Pada masakan datang Uh, pada masa akan datang Pada masa akan datang Pada masa akan datang In future lah Ataupun kalau anda ada apa-apa cadangan Nak uh, suruh Sean buat pun Anda boleh lah Letak komen di bahagian bawah uh, Beritahu lah Nak minta Sean buat apa So Sean try kan lah Dan berpuasa ni pun memang dah consider Menarik dan kita akan buat lebih banyak konten-konten yang lebih menarik lagi. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya Sean daripada Sean The Miner. Kita jumpa lagi. Bye bye dan selamat berbuka puasa. Ah, sebelum itu, sebelum mengakhiri uh, Saya rasa Sean akan buat minggu uh, buat video setiap minggu sekali lah minggu depan sebab hari ini dah 26 hari bulan. So minggu depan rasanya dah mula hari raya puasa kan? Hari raya kan. So Sean mengucapkan selamat hari raya kepada semua yang Uh, merayakan Ataupun semua umat islam Dan kepada yang tidak uh, Bukan umat islam Saya mengucapkan Happy holiday lah Kita ada cuti panjang kan Selepas Negara kita Buka border So ini first time lah Cuti panjang ah So kalau anda yang nak Pergi jalan-jalan Makan angin semua uh, Dipersilakan Tetapi keselamatan Tetap kena jaga lah. Mask kena pakai lah Sebab Sean minum ah So tak pakai mask ah Alright Sampai di sini saja Kita jumpa lagi pada video keadaan Saya Sean Sekali lagi Bye bye